Bagi anak-anak di pedalaman, mendapatkan bantuan adalah hal yang luar biasa. Bantuan diberikan dalam bentuk pendidikan, entah itu dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk bantuan peralatan sekolah. Karena ternyata ditemukan, pendidikan yang ada di pedalaman terkadang tidak merata dan bahkan masih banyak di pelosok negeri sana anak-anak sekolah sama sekali tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Jangankan beasiswa. Bantuan buku mata pelajaran sekolah pun bisa dikatakan sangat minim. Inilah potret dari pemerataan pendidikan yang tidak terjadi di pelosok negeri. Peran serta penyebaran tenaga pengajar, beserta peralatan penunjang yang belum merata antara perkotaan dan desa, juga turut andil dalam wajah pendidikan di pelosok. Terkadang, beberapa siswa dan siswi lebih memilih untuk tidak bersekolah karena terbentur dengan biaya. Jika pendidikan merata hingga pelosok negeri, maka motivasi untuk tetap sekolah pasti akan muncul meskipun berasal dari keluarga ekonomi yang lemah. Untuk itulah, tangan pengharapan mengirimkan guru-guru terbaik ke pedalaman untuk memberikan pendidikan yang layak, karena keberadaan guru-guru ini akan sangat membantu sebagai bagian dari investasi masa depan tersebut. Dan sebagai investasi, hasilnya pun akan dinikmati kelak. Bisa jadi, setelah anak menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, maka taraf hidup keluarga yang awalnya berada di garis kemiskinan akan berubah ke arah yang lebih bermartabat. Salah satu daerah yang dibantu oleh tangan pengharapan berada di Timur Tengah Selatan, lebih tepatnya di FLC Taehwe. Di desa ini, sedikit demi sedikit perubahan terjadi pada anak-anak. Mereka yang tadinya tidak memiliki motivasi dalam hal belajar, kini semakin semangat untuk belajar dan datang ke FLC. Semua kegiatan ini bisa tetap berlangsung karena ada para partner dan donatur, yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di FLC taW Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di TAEHW Timur Tengah Selatan. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.